lah? tolong ini jalan-jalan bus iya boleh berhenti tapi tidak boleh turun pak iya memang sop kami semua pengunjung hanya bisa mengambil dokumentasi di atas kereta dari ternaknya kita iya kami kami percaya pak tapi itu sudah OP kami, kalau saya melanggar saya nanti malah dimarahi sama teman-teman keswan <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang bapak-bapak ada ibu-ibunya ya. perkenalkan nama saya ERA saya yang akan menemani bapak-ibu untuk melakukan observasi lapangan dengan menggunakan kereta Bioskuriti, ini sudah standar dari kantor kami jadi semua pengunjung yang akan masuk ke BBB harus menggunakan kereta, tidak boleh menggunakan uh, kendaraan pribadi yang masuk. Nah, awas HP-nya. Ya. Iya. betul. Nah, ini bapak aja masuk disemprot, pak. Tujuannya, tahu pak ya tujuannya, pak ya. Tujuannya ada kontaminasi yang keternak kami yang di sini. jadi stereo semua ini sudah masuk nah BPI kali ini adalah instansi pemerintah kita di bawah Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Keternakan semoga tahun depan sudah bisa kita masukin ada gedung workshop ya nah kalau ini ini sapi yang tangan banteng ini pak ini pengalaman banteng walaupun enggak dikasih makan kepanasan kedinginan, kehujanan dia tetap seperti itu ya Pak ya karena itu hanya patung Pak tapi <ganti> mirip ya Pak ya mirip Nah kalau kenak-kenak kami tidak diumbar Pak semua dikandangkan nah untuk udara di udara sini udaranya rata-rata 18 -rata sampai 22 derajat resmi gimana Pak udara di sini Pak dan kita oh, ya, Pak, ya. nah sebentar lagi kita akan memasuki area kandang bawah Sebentar lagi kita akan melihat koleksi-koleksi sapi yang ada di televisi masa hari ini. Tadi disebutkan ada sapi apa saja, Pak? Koko di ruangan? Oke, ada umul limosin ngosin sapi Bali. Beli beliau dulu, e. ya. Berahman. Ada sapi aceh juga, macam-macam, Ada sapi madura. Sapi bungul. Sapi bungul. Oh bagian dulu ya mau kan nanti keluar ya mak ya kandang dari kandang kalau tadi hmm. ini kita dua kali keliling hmm. dia masih di dalam kandang nggak mau keluar malu, dia, ya. malu banyak mau dilihat bapak bapak ini <laughs> jadi anu apa namanya dia ya. apa namanya ya Pak? kalau itu cuci ya oke nah ini sebelah sini ini adalah alat-alat kita menggunakan alat-alat pertanian yang sudah canggih-canggih ya Pak ya semuanya uh, sudah mungkin semua Oh enak. nah silakan nanti ini Pak ini adalah sapi, apa ini Pak? Kapi, ini, ya, sapi Bali ini sapi Bali sapi oh, oh, oh, oh, oh. asli Indonesia yang siniknya Kemini apa Pak? Jadi tadi bali. putih Iya. Pantatnya berwarna putih dan dia dari lutut ke bawah sampai kaki bawah itu warnanya juga putih. Tapi memakai kaos kaki. Oh. Iya. Ganteng Pak ya? ganteng ganteng Pak. Pak Wah. Ya, benar -benar oh, ini nah, ini? Oh ini. ini Oh. nggak? Boleh ini pernah. Ini perawatan. Jadi keperawatan Jadi setiap Yang bulan sekali kita lakukan potong kuku Tujuannya ada ya persamaan dia mati. Yang kedua dia juga terjadi segera. Karena waktu terlalu panjang. Karena kan ini nanti penampungan itu dia naik, Pak ya. Kalau naik dia kan terancap. Ya benar, Pak? Oh, itu alas untuk untuk penampungan. Karpet, karpet, karpet ternak, Pak buatan itu karpetnya itu seperti itu jadi karpet ternak dari sobat kelapa jadi dia biar tidak licin pada saat naik jadi mengenal seperti lain ya, sapinya sudah selesai penampingannya sudah yang lebih bagus nah, itu juga boleh menangkut tapi kualitas serna ini yang Jadi pasti iya. dia jadi itu ada kan yang di situ kita pasang, e, tapi saya PO, eh? ada Brahman. Ini, PO dan Brahman. Oh! Enggak pak kita di sini nggak punya di BBIP kita tidak memelihara sapi betina, karena kalau kita memakai betina sungguhan nanti masuk pak, kalau masuk kan kita enggak dapat skarnya, skarnya masuk ke itu, Pernyata, iya. tapi kalau pejantan, perjantan kan nggak bisa, ya tapi iya betul, tapi mereka sudah pintar pak karena setiap balik dilatihkan di sini <laughs> ya kita kita bohongi memang Pak ya itu namanya enggak apa-apa ya kalau untuk peternakan <laughs> ye yeah. nah ini ini semua sapi sapi di sini ini ada namanya masing-masing mohon maaf kalau namanya Bapak ada yang di sini <laughs> nanti sama dengan sapi namanya Nah, tapi namanya di sini tuh anu pak kebarat-baratan semua kebanyakan. Perman, betul -betul. <laughs> <laughs> tapi artis ada pak, artis Manohara. Di sini namanya Manohara ada. Wah. Ya, jantan bu kalau di sini. <laughs> Dan di sini, ya di situ sudah jelas pak ya tender, kodenya apa, bangsanya, tanggal lahirnya, asalnya dari mana gitu, nah, gitu. Uh, kalau limosin tadi kita hari ini kan tadi nampung limosin pemacunya ya juga limosin kita pakai limosin bukan betina jadi di sini tadi kegiatannya di sini tadi lihat filmnya kan pak lihat filmnya kan tadi filmnya jelaskan kan naik begitu nah. Oke, jadi di Se e, seminggu dua kali kita pengambilan. Oke, <SILENGALAN> iya, seminggu dua kali. Jadi biar itu kita, kita beri waktu ini karena nggak boleh siang hari, capek nanti. Iya, <SILENGALAN> ya, selain capek juga temen yang akan dihasilkan tidak enter, water enter ya, Pak. Oke, oke. sampai jadi belum sampai belum mandi tapi sudah mandi ketugahnya belum makan tapi sudah makan Teman-teman ya. itu masuknya setengah tujuh jam lima sudah datang pak untuk mandikan sapi gimana pak iya <tuh> <tuh> semangat semua jadi sebelum oh, diambil namanya, namanya dibentukan, dimandikan, diberi nafkah. Setelah diberitakan dari diambil namanya, biar kita menghasilkan sperma yang bagus. Nah, sebelah kirinya adalah laboratorium. Di sini kita gunakan, eh, kita eh, lakukan proses pembuatan sel-sel Jadi dari penanaman sel Dan namanya kita. Jadi setelah baru diambil, namanya dimandikan itu kita beberapa bradron dilakukan pemeriksaan dan pembuatan sengkuku. kemudian ya, di sebelah kanan ada foto dari debu di semua tadi. terus terus Oke, nah, sekarang kita sedang mengambilnya. Nah, ini kita mengumpulkan seratus karpa yang siap dan berkualitas dan siap didistribusikan ke di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, Bansverna. ya, yang dikumpulkan dalam kantong-kantong itu itu namanya kontainer. Jadi, semen tersebut itu dalam konteks yang harus terendam dengan dua cair atau nitrogen cair. dulu iya Blue. itu Blue. dua pak kita lihat -lihat. ini gadot kaca yang pertama kali kita dapat Poto, rana, <laughs> ini foto, dari ya? betc Telang kita dapatnya ya pak, foto di tempat sini enggak boleh ya Dimana, pak? di sini enggak boleh pak enggak boleh turun pak jadi bisanya hanya lewat keret hanya di dari kereta aja mohon maaf <laughs> nah, itu, itu ada kaca keluar <laughs> iya dari kita dapatnya dari bet di Pelang Bogor sih tapi bet dapatnya juga dari luar negeri ini hasil transfer embrio bukan ide ya, yang sekarang banyak digemari peternak-peternak itu Belgian Blue dia mempunyai perototan yang tebal Double maskel, jadi kalau uh, olahragawan itu kayak adikrei gitu ya, pekar, pekar, gey. Masuk saya nggak keluar ya pak ya? Beratnya sekarang ada satu ton. Iya. Kita dapatnya masih umur kecil, masih kecil datang ke sini masih kecil. Sudah, sudah Sudah dilatih untuk diambil Tapi belum Bisa, tapi itu pak Tapi, kan ini berat Berat ininya kan Besar, khawatirnya Nanti pada saat melahirkan Kesulitan Inge. Itu yang satunya itu pak Tapi gak keluar belum Satunya namanya Air Lombor Iya. <gusions> yang lagi ada orang. kan? ya, adalah gudang Hai. Ya, hai adalah makan awetan yang dilakukan dengan cara dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari dan rumput yang digunakan adalah rumput yang berbatang kecil. Iya. Oh, ya, <laughs> ya. kalau di rumah rumputnya melintang bikin bahaya aja Pak untuk persiapan. Oh, dalam hutan, di Tapi dia aromanya enggak wangi pakai Ini yang kita melakukan sampah, Nah, tadi kalau ada pertanyaan, nah di sini kita selain memproduksi Untuk juga untuk pelatihan pemantau, juga Jadi kita selama 3 minggu, dua minggu. Ini satu praktek Jadi, yang Untuk akan Kalau mendapatkan Siap sudah tahun Iya Ну, вот, вот, вот. di sini produksinya semen betul sapi dan